Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, salam sehat dan salam bahagia. Semoga Bapak Ibu Guru semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai bulan Ramadan selesai. Terima kasih bagi Bapak-Ibu guru yang sudah masuk ke link YouTube kami. itu Bagi Bapak-Ibu yang baru saja menemukan channel kami, silakan untuk menekan tombol subscribe. agar Bapak-Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang empat kategori yang nantinya dapat mengikuti uh, yang diberikan pada peserta calon P3K tahap 3 di tahun 2022 nah tentunya silakan Bapak Ibu simak baik-baik video ini agar Bapak Ibu tidak gagal paham dalam memahami informasi terkait empat kategori yang akan menjadi prioritas dalam seleksi P3K tahap 3 pada tahun 2022 ini baik Bapak Ibu langsung saja silakan disimak pada seleksi P3K guru tahun 2022 ini nanti terdapat empat kategori Bapak Ibu jadi ada empat kategori empat kategori baru yaitu P3K dalam tahap 2 tahun 2022. Nah, ini dari draft seleksi P3K guru tahun 2022 terbagi menjadi empat kategori. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dilihat ketika sudah dibuka seleksi P3K tahap 3 itu nanti dari empat kategori guru ini ini nanti akan mendapatkan afirmasi dan akan mendapatkan keistimewaan yang berbeda-beda ya. Nah, yaitu bagi guru lulus passing grade seleksi tahun 2021 dan yang belum lulus passing grade seleksi tahun 2021 atau peserta baru. Nah, Langsung saja Bapak Ibu, mari kita simak berikut merupakan empat kategori guru PPK tahap 3 di tahun 2022. Jadi yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah guru honorer, baik guru honorer K2, negeri atau swasta, maupun guru PPG. Nah, di kategori yang pertama Bapak Ibu, ini nanti... Guru yang akan mendapatkan keistimewaan dan paling istimewa dan dipastikan lolos di P3 ke tahap 3, ini adalah guru honorer dari K2, negeri maupun swasta, ataupun yang lulus PPG. Nah, siapa Bapak-Ibu di antara guru ini? Kenapa kok dia dikatakan masuk dalam kategori pertama atau prioritas dalam kelulusan karena mereka ini adalah guru-guru yang lulus passing grade pada tahap satu dan tahap dua Bapak Ibu nah ini yang menyebabkan sehingga eh, dari empat guru ini baik guru K2 maupun guru honorer negeri swasta dan yang lulusan PPG ini nanti akan mendapatkan prioritas utama karena dia sudah pernah mengikuti ujian P3K tahap 1 dan tahap 2 dan dia juga lulus passing grade nah seperti ini Bapak Ibu jadi di tahap eh, di kategori 1 ini guru yang akan mendapatkan tempat istimewa dan ini sangat dipindahkan sekali ini adalah bagi guru-guru yang nantinya ikut tes P3K tahap 3 ini yang kemarin mengikuti ujian P3K tahap 1 dan 2 Tetapi dia sudah lulus passing grade Nah ini adalah prioritas untuk kategori yang pertama Bapak Ibu Kemudian untuk prioritas kategori yang kedua adalah guru THK Bapak Ibu Nah ini juga nanti bagi guru-guru honorer Yang dia sudah termasuk guru THK artinya guru THK itu Bapak Ibu guru yang sudah terdata di database BKN Bapak Ibu sejak tahun 2003 2003 ke bawah Bapak Ibu 2003, 2002 dan seterusnya, ini adalah guru THK 2, nah guru THK 2 ini, dia nanti juga akan mendapatkan afirmasi Bapak Ibu, dia masuk dalam kategori 2 nah biasanya kalau THK 2 ini nanti yang umurnya di atas 50 tahun Bapak Ibu dia akan mendapatkan afirmasi 100% artinya nanti dia di ujian kompetensi dasarnya nanti dia akan mendapatkan nilai 100% nah ini adalah untuk kategori 2 pada saat pendaftaran P3K tahap 3 besok selanjutnya Bapak Ibu ini adalah kategori yang ketiga Nah, kategori ketiga ini adalah guru honorer negeri yang memiliki masa kerja lebih dari tiga tahun dan sudah terdata dalam Dapodik mulai tahun dua ribu eh, sampai 2021. Nah, bagi bapak ibu guru yang nantinya akan mengikuti tes P 3 K tahap 3 tahun dua ribu dua puluh dua. Nanti dia akan masuk pada kategori 3, manakala guru ini sudah memiliki masa kerja lebih dari tiga tahun, Bapak Ibu. Jadi bersyukur, Bapak Ibu, karena kemarin di ujian P3K tahap 1 dan 2, itu masa kerja tidak diprioritaskan, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya sekarang di seleksi P3K tahap 3 ini, ini sudah mulai ada uh, bantuan bantuan masa kerja. Jadi berbahagialah bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam Dapodik dan memiliki masa kerja tiga tahun lebih, itu nanti dia akan mendapatkan afirmasi Bapak Ibu. Afirmasinya berapa persen nanti kita tunggu edaran resminya dari BKN atau Kanseknas pada saat 3K tahap 3. Nah, tentunya bagi guru-guru yang masuk di sini ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang kemarin ikut tes tahap 1 dan tes tahap 2 tetapi dia belum mencapai passing grade. Nah, itu adalah nanti guru yang masuk dalam kategori 3 ini. Kemudian Bapak Ibu, kategori yang keempat. Nah, perlu Bapak Ibu simak. Kategori yang keempat adalah guru negeri kategori kurang dari tiga tahun Bapak Ibu jadi jika Bapak Ibu sebagai guru sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari tiga tahun atau ada guru yang lulusan PPG baru yang kemarin tidak ikut tes tahap satu dan tes tahap dua itu nanti dia akan masuk dalam kategori empat ini Bapak Ibu nah Siapa saja Bapak Ibu guru tahap 4 ini ini adalah guru honorer swasta di dalam kategori tersebut. Nah, artinya dari Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah swasta ini juga termasuk masuk dalam kategori 4. Nah, di mana di dalam kategori 4 ini nanti Bapak Ibu ini sangat uh, dibedakan, akan dibedakan proses pendaftarannya. Tidak ada afirmasi. Hal ini disebabkan kurang dari 3 tahun dan sesuai dengan penjelasan Kemenpan RB untuk kategori tersebut akan diberikan passing grade yang setinggi-tingginya dalam proses seleksi tahun 2022 ini. Nah saya rasa ini sudah bijak Bapak Ibu karena bagi Bapak Ibu yang tadi memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun nanti Bapak Ibu akan masuk kategori 3. Dan akan mendapatkan afirmasi dalam mengikuti seleksi P3K tahap 3 Namun bagi Bapak Ibu guru baru Artinya guru yang masa kerjanya belum ada tiga tahun Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta Baik yang baru lulusan PPG Ini nanti bisa mengikuti tes P3K tahap 3 Bapak Ibu Namun dia tidak mendapatkan afirmasi sama sekali Nah oleh karena itu, bagi Bapak-Ibu yang nantinya ikut bersaing di dalam ujian tes P3K-3, kok dia masuk dalam kategori 4 ini? Bapak-Ibu harus siap-siap untuk berusaha mendapatkan nilai minimum, yaitu 500. Jadi nilainya nanti dalam ujian baik TKW, TKD maupun tes lainnya itu nanti totalnya nilainya harus mencapai 500 Bapak-Ibu. Karena dia tidak mendapatkan afirmasi sama sekali di bagian guru yang nantinya masuk dalam kategori 4 ini. Jadi oleh karena itu, bersyukurlah bagi Bapak-Ibu guru karena sudah dibedakan tahap-tahapannya, kategori-kategorinya. Tetap semangat bagi Bapak-Ibu guru yang belum lulus di tahap 1 dan tahap 2, Meskipun Bapak Ibu Guru belum mencapai passing grade, nah ini nanti Bapak Ibu akan masuk dalam kategori dua ini Bapak Ibu, oh kategori tiga ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti semoga Bapak Ibu guru tetap semangat belajar, berdoa kepada Allah di sepertiga malam agar Bapak Ibu diberi kemudahan dan nanti di tes P3K tahap 3 ini akan menjadi keajaiban, anugerah terindah. Bagi bapak ibu guru yang sudah mengabdi di dunia pendidikan Sehingga kesejahteraan bapak ibu terangkat Kemudian bapak ibu juga dapat betul-betul profesional Dalam mendidik dan mengajar anak-anak Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya Demikian bapak ibu video dari kami Bagi bapak ibu yang belum menekan tombol subscribe silahkan menekan tombol subscribe karena itu gratis dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh